Waspadai GBP/USD sedang berkonsolidasi. Secara umum, pada grafik satu jaman, bias harian pergerakan GBP/USD terlihat berada dalam kondisi bearish, dan jika diperhatikan, harga sedang melakukan fase konsolidasi di sekitar area support. Perhatikan, jika pergerakan GBP usd ditertahan kuat di sekitar area support dan bergerak ke atas menuju kisaran 1.39253 sampai 1.39479, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga GBP usd dikembali bergerak bearish ke bawah menuju level 1.38630. Sebaliknya waspadai jika harga GBP USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.39479, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.39843. Sekian analisa forex untuk tanggal 2 Agustus tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212